Halo, saya Muhammad Ali, duta hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak-anak di Indonesia, khususnya anak-anak di Kota Cimahi. Semoga di Hari Anak Nasional ini seluruh hak-hak anak yang berada di Kota Cimahi dapat terpenuhi karena itulah ciri anak-anak yang terlindungi. Selain itu, semoga anak-anak di Kota Cimahi juga dapat melaksanakan aksi dan juga mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada dan juga Anak-anak Cimahi bisa menjadi anak yang peduli terhadap sesama Selain itu, di masa pandemi ini Semoga anak-anak Kota Cimahi senantiasa melaksanakan protokol kesehatan Seperti apa yang dilanjutkan oleh pemerintah Dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat Agar terhindar dari paparan virus COVID-19 Terima kasih Halon